Hai sobat, eh, air-air ini channel yang dulu yang di 2016 itu video lamanya itu kena ke konten kan pedoman komunitas jadi sebagian video saya ada yang dihapus sama pihak YouTube sehingga menyebabkan saya tidak bisa upload video mungkin ya nggak tahu itu yang oh, mungkin gak bakal lama lagi channel yang dulu itu makanya saya buat channel baru yang ini Makasih juga yang udah subscribe ya walaupun ya walaupun sedikit ya nggak lah uh, saya mulai dari awal lagi mungkin di channel yang ini saya mau bikin dari nol dari pertama buat Kernel biar support kali net Hunter terus ya pasang net Hunter nya aja. tinggal dipaste aja linknya sudah saya sediakan di, di deskripsi video nanti langkah-langkahnya tinggal diikutin aja dan mungkin di video kali ini, durasinya akan sedikit agak panjang, lah, sekitar 19-20 menitan. Jadi, kalau teman-teman kurang sabar, ya bisa di skip-skip aja videonya, dan selamat menonton. coba kita cek dulu dengan mengetik ls nah udah oke okay. sekarang kita mulai bus start strip ubuntu.sh nah ini lah kenapa kok masih hostname-nya masih pakai kali karena di HP saya sudah terinstall Kali Net Hunter jadi harusnya mengikuti ngikutin e, Net Hunter mungkin. Coba kita cek OS-nya apa oh, sudah benar-benar terinstall ubuntu -nya. Nah, udah tuh. Sudah ke install Terus dulu. Coba kita update update dulu. ntar ntar ntar. Kali lagi coba pakai gate, Atau masih sama, oh, masih sama. Ini udah keadaan root Coba langsung aja nggak pakai sudo Ah oke, baru mau dia. ternyata nggak pakai sudo juga bisa ya karena emang sudah root kali ini, dari udah masuk mode root kita coba kita install neopet tak ya Enter, tunggu sebentar. aduh ternyata error ah maklumlah uh, WP saya lagi gangguan soalnya saya WP nya pakai uh, OpenWRT jadi ya gratisan gitulah nanti mungkin kalau ada yang tertarik sama wrt mungkin akan saya bahas juga di uh, video selanjutnya tapi nantilah kita berurutan tuh dari mulai kernel, internet hunter terus kita perbaiki yang error-errornya nah baru kita nanti bahas ke OpenWRT nah ini udah beres coba kita cek hapus dulu nah udah cuman hostnamenya aja masih kali apa-apalah oke terima kasih